Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas memimpin berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat silakan let's pray Ayin, ayin. Hari ini masuk semua, oh, button. siapa yang tidak masuk? Bagus, kemana? Oh, sakit ya? Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini sakit besok segera bergabung, bisa beraktivitas lagi. Belajar di kelas ini, Amin, ya. Oke, okay. uh, anak-anak seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Karena kita masih dalam suasana bulan Agustus yang mana negara kita bulan ini memperingati hari ulang tahunnya yang keberapa? Tujuh puluh tujuh, oke. Jadi dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita akan selalu ingat perjuangan, kita akan selalu ingat e, betapa besarnya perjuangan para pahlawan yang sudah membebaskan negara kita dari penjajah. Silakan viricennya ke depan. Ya teman-temannya silakan berdiri, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Tujuh ya? belas Agustus tahun empat puluh lima. Lahirnya bangsa Indonesia, mari kita berserikat. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Eh. Hey. Silahkan duduk Terima kasih tepuk tangan Ya Tepuk PPK Nasionalis yo, Potong royong, Integritas Ya so, Hari ini sudah Membaca Kegiatan literasi membacanya sudah Dikumpulkan Ya Dapat berapa informasi yang hari ini ditulis di buku membacanya? Tiga paragraf, bagus. Judulnya apa? Ada yang masih ingat? Yang kelas. Petua, yang ketua yang ketua kan yang bijak. kelas yang bijak, duduknya yang benar. Jangan begitu nanti sakit kakinya. Ya, oke. Okay. Jadi kegiatan itu harus tetap di kalian e, apa, rutinkan setiap hari ya. Supaya wawasan kita terus bertambah Oke ada yang masih ingat Kemarin kita mempelajari apa Sistem rangka manusia, Sistem rangka manusia. Uh, Itu hubungannya dengan Aktivitas Iya aktivitas yang menggunakan, yang, menggunakan yang menggunakan Organ gerak Aktivitas apa yang biasanya menggunakan organ gerak itu Berjalan, berjalan Bersepeda Melompat Terus makan, makan, menendang, bola. makan bola. menendang bola ada lagi bola. melempar terus apa makan Iya menulis bagus itu semua aktivitas yang melakukan uh, yang dilakukan dengan menggunakan organ gerak. Iya. Uh. <tuh> Siapa yang bisa menyebutkan aktivitas seharian selain itu tadi? Ada uh -uh. Ada bersepeda kan tadi? Makan, ada berlari, menendang bola, ya kan? Oke. Okay. Nah, kira-kira organ gerak apa yang digunakan untuk aktivitas itu tadi? Organ gerak apa? Menggunakan organ yang mana? Alat gerak yang mana? Oke, okay, kaki, tangan, oke, okay, jari. Uh, Oke, okay. uh, tulang dan uh, apa kaki dan tangan tadi itu dibantu dengan yang namanya tulang dan otot karena keduanya membantu manusia bergerak. Berarti ada berapa organ-organ uh, gerak manusia itu? Dua. Apa saja? Organ gerak pasif dan aktif Baik ada dua Nah hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi yang kemarin ya Jadi setelah kemarin kita mempelajari aktivitas yang menggunakan organ gerak manusia Hari ini kita lanjutkan mempelajari Yaitu tema organ gerak manusia dan hewan Subtema manusia dan lingkungan pembelajaran dua ya pembelajaran dua Nah dalam kegiatan ini nanti pembelajaran ini yang pertama kita akan menyimak video video dari YouTube suka ndak melihat video nah video ini nanti berhubungan dengan materi kita yaitu tentang organ gerak manu, Ya, kemudian ada gambarnya nanti Kalian akan berdiskusi dengan kelompok Dan yang nanti yang bagus lagi kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan Itu pembelajaran kita hari ini ya. Apa tujuannya kita belajar itu semua Yaitu melalui video, melalui berdiskusi dengan kelompok kemudian melalui pengamatan gambar dan mempresentasikan hasilnya ya itu tujuan yang akan kita capai nah kira-kira seberapa pentingkah organ gerak itu bagi kita penting tidak nah, jika penting Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh ya oke coba di Nah, ini dilihat di depan. Gambar apa itu? Nah, pernah bermain seperti ini? Pernah, di mana? Di lapangan. Di lapangan mungkin di halaman sekolah ya, dia ya, ya. kan? Ya. Nah, kira-kira organ gerak mana yang dipakai ketika kita beraktivitas seperti ini? pagi Kaki bisa. Berapa pemain yang ada di situ? semuanya bergerak aktif menggunakan kaki, kaki. kaki. betul ya nah anak-anak sekarang setelah kita mengamati salah satu aktivitas gambar aktivitas itu yang menggunakan organ gerak sekarang silakan membentuk kelompok silakan membentuk kelompok sudah nah masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan lembar kerja ya Silakan Juniko diambil ya Hanifa. murul kelompoknya kelompoknya Dio nah ya Sebentar, dengan uh, sebelum menjawab atau berdiskusi dengan temannya, dengan kelompoknya, kita lihat dulu video pembelajarannya yang sebelum maksudkan tadi, ya. <tuh> Nah, nanti setelah menyimak video ini silakan diskusi dengan temannya untuk menyelesaikan tugas di LKPD itu bersama kelompoknya. Ya, kita saksikan, kita simak dulu video pembelajarannya. Alat gerak ini saling bekerja sama untuk membentuk sebuah gerakan. Nah, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan tulang tidak dapat bergerak, sehingga tanpa penarik dari alat gerak aktif, keduanya bekerja sama untuk membentuk sistem. Fungsi langkah Langkah Membunyai fungsi yang pertama Mendari yang atau konstrui tubuh Tanpa tangan Maka tubuh akan Terlihat lembek Sehingga penaga Dan penahan tubuh Sehingga kita bisa Berhubungi atau duduk Karena ada penanginya Ada yang membuatnya tegak Yang ketiga Langkah berfungsi untuk menghubungi Organ, organ dalam yang fitas Seperti petak, jantung, paru balut, organ Dan organ reproduksi. Langkah juga berfungsi sebagai Tempat melakukan otot dan jaringan lain berfungsi sebagai Tempat pembentukan saudara Langkah juga berfungsi sebagai Tempat pembentukan kasiun dan koskot menjadi Penyimpanan cairan lemak di sumsum -sum kuning, pembagian rangka manusia, rangka manusia dibagi menjadi tiga: yang pertama, rangka kepala atau kotoran; kemudian, rangka badan; dan yang terakhir, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi dua, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Berikut ini adalah pembagiannya. Rangka kepala di bagian atas, rangka badan, kemudian rangka anggota gerak atas, berikut tangan, dan rangka anggota gerak bawah, berikut kaki. Kita masuk ke rangka kepala atau tengkorak. Telinga kepala berfungsi untuk melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernafasan. kemudian tulang gaji di bagian samping, kemudian ada tulang ping, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, kemudian ada tulang pipi. sisi dan membentuk persendian gerakan tangan. Yang berikutnya ada tulang masa yang bekerja sama dengan jari-jari berang dan gerakan memutar gerakan tangan. Kemudian ada tulang yang berfungsi sebagai dari tempat dan tempat melatar makator untuk mendukung gerakan telapak tangan dan sebagai pembentuk tangan. Dan yang terakhir adalah tulang jari tangan yang berfungsi untuk gerakan jari seperti itu dan pegang suatu benda. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang atas tulang bawah di sini sebagai kenderaan untuk berjalan dan kelari. Yang lembarkan, yang membutuhkan tulang bagian yang berdiri dan berlain. Kemudian, ada tulang kakur-kakur yang memasukkan dan berlain yang Ada tulang kakur yang berfungsi sebagai penahan bentukan di kakur dan sebagai kenderaan untuk berjalan dan berlain. Membunuhkan tulang kakur dan membentuk bagian yang berkantar kaki, kemudian tulang kakur yang untuk menjaga bentuk kaki, bertahankan posisi kaki, dan melindungi kaki dari bumbu Untuk menjaga keterlantaran dan tulang kaki, tulang kering ada di bagian depan kaki kalian, sedangkan tulang kaki ada di bagian belakang yang biasanya ditutup oleh otot yang besar. Kemudian, ada tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk bergerak naik turun kaki karena adanya semi isolasi. Dan sebagai penahan beban tubuh, ada tulang telapak kaki yang berfungsi untuk berjalan sehingga dapat berdiri, berjalan dan berlari dengan seimbang. Yang terakhir adalah tulang jari kaki yang berfungsi sebagai pijakan, gerakan jari-jari kaki dan untuk keseimbangan tubuh saat berjalan. Ya, sudah jelas ya? Itu tadi organ gerak manusia. Ya, mulai dari lengan atas atau ya lengan bawah kemudian kalau uh, untuk apa organ atau tulang yang lain ini seperti tulang belakang ya tulang belakang ini juga termasuk kemudian uh, setelah Kalian menyimak tadi videonya, silahkan sekarang dibuka LKPD-nya, didiskusikan dengan temannya. ya. Nah, itu ada kegiatan satu yang merupakan lkpd 1 Sudah, bisa dilihat di lembar pertamanya. Sudah, dibuka. Silakan ditulis nama kelompoknya berapa Terus nomor absen anggota kelompoknya Di koma-koma seperti itu Ya Kemudian iya ditulis kelompok 3 Kelompok 1 Atau empat dan lima tiga seperti itu sudah ditulis <SILENCIO> kalau sudah ditulis nama kelompoknya petunjuknya diperhatikan petunjuk pengerjaannya yang pertama, uh -uh, sudah ada bacalah doa sebelum mengerjakan. Tulis nama kelompoknya tadi sudah ya. Kemudian, petunjuk pengerjaannya ini yang penting. Kerjakan sesuai waktu yang sudah ditentukan di situ. Selesai mengerjakan, nanti dipresentasikan hasil diskusinya ya di depan kelas. Silakan didiskusikan. Tadi kan sudah menyimak video. Sekarang lanjut ke diskusi untuk e, LKPD-nya. Hmm. Kegiatan satu yang ini yang diisi kan. Macam-macam alat gerak manusia dan pengertiannya. Diisikan di sini apa sih diskusi dengan temanmu. Kemudian nomor dua Ya. Kalau sudah nomor tiga Ini eh, mengisi atau menempatkan nama tulang sesuai dengan alat geraknya. Yang ini kan alat gerak atas ya. Ah ya ini tulang apa namanya silakan diisikan sesuai dengan anak-anak yang ditunjukkan segera diisi di lkpd nya Tuh selesai ya yeah. kalau sudah e, silahkan dua dari kalian dua dari kalian kan ini 4-4 kan ya yeah, nanti yang yang bertiga karena teman satunya tidak masuk yang dua pindah ke kelompok lain ya yeah. Apa tujuannya mencari informasi menyamakan persepsi informasi yang kalian dapat tadi sama tidak dengan yang didapat kelompok lain. Yuk silakan berpindah dua ke kelompok lain. Silakan. Ya, lanjut saja nanti. Uh. Silakan ke kelompok lain yang dua. Silakan dua pindah yang kelo dua kelompok satu. Kelompok 1, 2 ke kelompok 2 Yang kelompok 2, 2 ke kelompok 3 Begitu Sambil dibawa hasil diskusinya tadi ya nah. Sudah? Nah setelah gabung ke kelompok yang lain Silahkan samakan persepsinya hasil diskusi dari kelompokmu tadi sama tidak dengan hasil diskusi kelompoknya teman yang kamu datangi itu sudah lima menit ya lima menit selesai untuk menyamakan informasi yang didapat dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing Ya sudah. Nah kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya. Silakan kembali ke kelompoknya kalau sudah. Ya. Sudah? Nah, silakan sekarang. Presentasikan hasil diskusi tadi di depan. Salah satu mewakili masing-masing kelompok diwakili satu teman. Yo, dari kelompok Hanifa silahkan. Ya, agak ke sana, tidak Ya, silakan. Yang lain memperhatikan ya. Untuk untuk masing -masing alat ya. Untuk hmm. Terus? Silakan. Dilanjut. Yang lain memperhatikan dulu ya. Nanti ada waktunya memberi masukan, silakan lanjut. Ya? <tuh> ya? Tuh, sudah? Bisa ditunjukkan ke? temannya hasilnya oke okay. oke okay, sudah bagaimana yang lain ada yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 5 sudah benar oke okay. ada berapa tadi yang disebutkan lengan tulang lengan atas tadi ada 5 yang lain sudah ada yang memberi masukan mungkin pendapatnya berbeda dengan kelompok 5 sama oke silakan duduk terima kasih tepuk tangan buat kelompok 5 berikutnya kelompok siapa dulu silakan kelompok 1, silakan Juniko ya oh Ahmad Noria ya. silakan Ahmad agak ke depan Le agak ke depan Yang lain memperhatikan, sudah bisa ditunjukkan gambarnya ke temannya. Yang lain bagaimana? Oke, oh tidak, kedengaran diulang nomor, yang nomor berapa? Yang tulang kaki si kurang dengar, kelompok sini kurang mendengar, bisa ditambah, e, dibaca diulang Le ya. <tik> tulang jari, e -e. bagaimana? Ada masukan? gimana tulang kering apa tulang betis yang mana kalau di pergelangan kaki tadi ada tulang apa saja yang lain, kelompok lain berarti ada yang kurang ya untuk kelompoknya satu jawabannya ditambahi apa Iya, berarti kan disebutkan di itu. Disebutkan berapa tadi Ahmad Nur? Enam. Enam. Sudah sesuai ya? Mm. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok satu. Berikutnya, silakan. Yuk, kelompok Dio <susur> Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh macam-macam alat gerak manusia dan pengertiannya kaki digunakan untuk berjalan tangan digunakan untuk mengambil benda fungsi masing-masing alat gerak manusia kaki digunakan untuk berjalan tangan digunakan untuk mengambil benda, benda yang nomor tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telap, tulang telapak tangan, tulang pengumpil, tulang jari, jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang Telapak kaki, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki. Sudah cukup. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk tidak? Sudah, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok dia, kelompok priang yang belum. ditunjukkan gambarnya ke temannya nanti ya nomor satu macam-macam alat gerak manusia dan pengertiannya tangan fungsinya memegang kaki fungsinya berjalan nomor dua fungsi masing-masing alat gerak manusia tangan untuk memegang kaki untuk berlari berjalan dan lain-lain anda ditunjukkan gambarnya Yang lain memperhatikan, memberi tanggapan Ada yang mau menambahkan? Bagaimana hasil presentasi kelompok empat? Ada bagaimana? Mungkin kelompok satu mau menambahkan atau bagaimana? Sudah. Kalau sudah, silakan duduk. Kelompoknya Nurul tepuk tangan buat kelompoknya Nurul yang terakhir, kelompok 5 eh, kelompok satu ya yang belum kelompok satu, silakan. Eh dua, maaf. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikan kegiatan satu jenis pengertian fungsi dan bagian-bagian organ gerak manusia. Nomor satu, macam-macam alat gerak manusia dan pengertiannya. Kaki untuk berjalan tangan untuk makan atau memegang. Nomor 2 fungsi masing-masing alat gerak manusia. Kaki untuk bergerak, berjalan, menendang. Tangan untuk melempar, menangkap atau makan. Nomor hmm. Itu bagian atas ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang tinggi. apa? Tulang Amin. pengumpil tulang pergelangan tangan tulang jari tangan tulang bagian bawah ada tulang paha tulang tempurung lutut tulang pergelangan kaki tulang kering tulang jari kaki tulang telapak kaki Oke, sudah ya silahkan duduk kelompok dua jadi itu tadi Macam-macam uh, Rangka anggota gerak ya Terdiri dari Anggota gerak atas dan anggota gerak Bawah Masing-masing itu uh, Antara atas dan bawah Itu jenis tulangnya Tidak sama Kalau lengan atas tadi ada Berapa jumlah lenga, uh, tulangnya? Nah Kalau bawah? 7 apa 6? 6. 6. 6. 6. 6. Ya, dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda ada yang ditanyakan? ada yang mau ditanyakan? nah setelah me, apa tadi mendefinisikan fungsi menyebutkan macam-macamnya kemudian e, men, apa, mendeskripsikan dari masing-masing Tulang. Sekarang kita lanjutkan ke latihan berikutnya yaitu membuat alat peraga sederhana dari kertas. Alat peraga apa? Yang masih menggunakan organ gerak manusia. Ya, silakan disiapkan alatnya. Alat dan bahan sudah dibawa. Gunting. Ya. Kemudian lidinya karet sudah. Sudah, sebelum mengerjakan, dibaca duku langkah-langkah pengerjaannya. Ini? Ya, nanti saja. Tolong, ini dibagi ke kelompok sebelah, itu belakang. Silakan. Baca dulu langkahnya. Bagaimana? mana? ...kalian rangkai hari ini... Nama saya Winola Ata Ramadhani, Saya perwakilan dari kelompok empat. Ingin mempres, mempresentasikan organ gerak organ gerak manusia yang terbuat dari kertas. Ya. Disebutkan apa? Tangan. Organ gerak. organ gerak tangan ada ada lima yaitu organ gerak atas organ gerak atas yang lima tadi tulangnya bagian bagiannya tulangnya tulang, ya, tu, tulang hastag tulang pengumpil tulang tulang jari tangan oke. terus oke yang lain Organ gerak bawah. Organ ya, gerak organ gerak bawah ada enam yaitu organ eh, tulang kering, okay. tulang betis, tulang jari, tulang jari kaki. ini ya. bagaimana uh, hasil presentasi dari kelompoknya Talia? Suaranya kurang keras kalian belum memperhatikan kok. Coba diperhatikan makanya ya. Oke. Tadi disebutkan ada organ gerak atas dan organ gerak bawah. Itu dari kelompok talia Memang seperti itu betul? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Bagaimana? Sudah benar Oke silahkan duduk Talia Tepuk tangan Buat kelompok Talia Kalau hasil gambarnya bagaimana Hasil rangkaian organ geraknya tadi menurut kalian Apakah sudah rapi Mungkin dari hasilnya Hasil guntingannya Susunannya sudah tepat belum Bagaimana sudah uh, setelah kita belajar mengenai organ gerak manusia kemudian membuat organ gerak dari kertas kita per, patut bersyukur ya kita patut bersyukur karena kita sudah dikaruniai organ gerak yang lengkap betul yang lengkap siapa yang menugerai organ gerak kita itu Oh, makanya, kita perlu bersyukur. Mungkin di luar sana, di sekitar kalian atau saudara-saudara kalian, banyak yang organ geraknya, organ tubuhnya tidak selengkap kita. Ada, enggak? ada, tetapi mereka tetap semangat, tidak minder, ya, bekerja, tetap sekolah. Nah, seperti yang ada di cerita ini nanti. Nah, ini ada satu cerita atau bacaan di mana dia ini seorang yang menyandang cacat, cacat, cacat ya. Hmm. Silakan dibaca dulu bacaannya penyandang cacat yang sukses. Kemudian <coughs> secara bergantian mulai dari kelompok 1 paragraf satu nanti nyambung ke kelompok berikutnya silakan yang keras, Baca. ya. si lain, apa-apa loh, yang lain menurutkan nanti nyambung ya, nyambung para pros berikutnya. Sidik lahir dengan kondisi yang memperhatikan, dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang, tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna sejak kecil, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Selalu berusaha. Melakukan semua aktivitasnya sendiri, dia juga tidak mau dipapah atau digendong, saya tidak mau dikasihani orang-orang saya, ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya Lugas. Oke. Tentukan ide pokoknya, masih ingat apa itu ide pokok? Apa? gagasan utama Margaret, ya gagasan utama dari paragraf No. Oh. sudah betul ide pokoknya jadi untuk paragraf 1 ide pokoknya berbunyi apa iya sitik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan berikutnya paragraf 2 apa bunyi ide pokoknya untuk paragraf 2 apa benar ya. berarti di awal apa di akhir paragraf untuk paragraf 2 ide pokoknya di awal bagaimana tadi bunyinya iya betul meski tubuhnya tak sempurna sejak kecil sidik tidak pernah mau merepotkan orang, orang lain, orang lain. Uh, paragraf 3 Sedikit memilih keluar dan mencari pekerjaan, dan mencari pekerjaan lain. lain yang ada pendapat lain dari kelompok yang lain mungkin tidak sama. Ada sama kelompok ini juga begitu, ya? ya Oke, okay. paragraf 4 Silakan. siapa yang sudah menemukan? Ide pokoknya dibaca silakan. Ya, kelompok sini. Sidik memilih usaha membuat kerupuk dari singkong. Berarti ide pokoknya di awal apa di akhir paragraf untuk paragraf pertama? Di akhir. Baik. Ke paragraf berikutnya. Paragraf 5 Sitik hanya mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya Itu itu ide pokok, pokok paragraf ke? 5 G okay. yang paragraf 6 silakan ya Thalia paragraf 6 ada di awal apa di akhir Si pokoknya di awal Bagaimana bunyinya paragraf 6? melihat kegigihan sitik akhirnya Menimbang. menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha siapa yang menyumbangkan pengusaha pengusaha lokal paragraf ke tujuh Saat ini, si terus betul, mungkin ada yang lain Paragraf tujuh tadi kata kelompoknya Dua Saat ini Siti uh, terus mengembangkan Pemasaran produknya Apakah benar itu ide pokoknya? Ya Oke okay, okay, betul Paragraf terakhir Ini dari hasil usahanya Siti melakukan sampai juta rupiah per bulan Ada yang lain? Kelompoknya Hanifah mungkin beda? Sama bagaimana diulangi? Mengantongi keuntungan dari di awal, apa di akhir paragraf? Di awal. di awal, nah, itu ada kesulitan dalam mencari ide pokok atau menentukan ide pokok. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, bacaan itu sangat indah, ya, sangat menarik, terutama itu tadi yang berjudul penyandang cacat yang sukses tadi ya. Itu bisa dilihat dari cover bukunya. Ya, seperti buku kalian ini. Dari cover buku ini, kita bisa menentukan menarik atau tidaknya isi suatu bacaan. Nanti di rumah membuat cover buku ya. Cover buku sederhana dari bacaan penyandang cacat yang sukses ini tadi. Nanti ada LKPD. Lagi, e, tempat di mana kalian membuat cover buku sesuai dengan isi bacaan penyandang cacat yang sukses. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Dari pembelajaran awal sampai akhir tadi, ya, ada. ada yang e, merasa belum dimengerti materi yang mana. Tidak ada. Tidak ada ada ya, kegiatan yang paling disukai. Yang mana? Membuat... Membuat... Membuat? Oh, tengkorak atau organ gerak dari kertas tadi? Ya, ya. Nah, uh, untuk lebih apa? Mengetahui pemahaman kalian. Nah, hari ini kita belajar apa saja toh dari awal sampai akhir tadi? Belajar apa saja? Oh ya, organ gerak pada manusia ada berapa? Bisa disebutkan. Bergerak gerak pasir, gerak Gerak gerak Oke, terus belajar apa lagi? Iya, uh -uh. itu tadi kita belajar apa? Menentukan ide pokok. Tuh, terus berikutnya belajar apa tadi? Membuat. membuat. membuat? Ya membuat tengkorak dari kertas, terus yang terakhir kita membuat oke okay, cover dari sebuah buku atau sebuah cerita. Rita. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, umum ada soal untuk mengevaluasi yang dikerjakan hari ini ya. LKPD-nya itu bisa dikumpulkan. kumpulkan dulu LKPD-nya salah satu ke depan nah ini soal evaluasi ini <tuh> kalian kerjakan sekarang Nah, untuk yang ini dikerjakan sendiri-sendiri Karena ini untuk menilai uh, Pengalaman Penguasaan materi kalian Dalam kegiatan hari ini Ya secara ini Hidup Baik, anak-anak apa sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan satu kelompok satu saja yang maju untuk mengumpulkan hasil evaluasinya bawa ke sini, yuk ke depan. Silakan. Yang lain kelompok 5 Ya, bahwa sini yang sudah mm -hmm, biar diselesaikan nanti uh, kan sudah selesai ya. Uh, untuk pertemuan besok kita melanjutkan pembelajaran berapa? Tiga, tiga kan? Hari ini berapa tadi? Dua. Dua Berarti kita besok membahas materi pembelajaran tiga, yaitu sumber daya. Alam ya, nanti di rumah dipelajari lagi Yang pelajaran hari ini diulang, dibaca kembali Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Sering cuci tangan dan makan makanan yang bernutrisi cukup istirahat Ada pertanyaan? Iya, ya, kita akhiri pembelajaran hari ini Sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyi lagu Daerah dulu ya Apa lagunya? Silahkan Mari teman-teman kita menyanyikan lagu suka Ya, satu, dua, tiga. suka Kopong. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita besok bisa belajar dengan lebih giat lagi ya. Silakan di salah satu memimpin doa. yuk Let's pray. Bismillah. Akhirnya sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat dulu. Oke. Okay.